Jadi dulu kita belajar kita membaca doa doa That's kita tanin setelahnya. Jadi, kita nanti jalannya kita suset ya. Iya, Bu. Oke. Okay. Okay. Uh, sebelumnya saya absen dulu ya. Duru. Adik. Petianca? Duru. Jelita Benteng Emismai Kita sudah mempelajari. menjelaskan menurut uh, persepsinya Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menelaah makna dari Quran, Surah, An-Nisa', ayat 59. Apa yang dijelaskan dalam Quran tersebut? Tak. Jadi, yang ketiga, setelah melakukan diskusi kelas, siswa mampu menyimpulkan makna yang terkandung dalam Quran, Surah. يا أيها الذي تو متو منو بالله واليوم واليوم ذلك خير dengan uh, makar surutnya, tapi kita akan belajar sebentar penjelasan uh, tajibnya makar surutnya di arti perkatanya. Oke? Okay? Uh, setelah itu ibu akan uh, uh, kita akan belajar uh, menggunakan strategi katsok, Dimana mana Ibu persiapkan kartunya Kita akan memilih kartu masing-masing punya satu ya Dan ee, sebentar mencari apa namanya menemukan materi apa yang dibahas Ibu di sini menemukan materi Hmm. Bang, jadi kita teman kelompok, mita, yeah. yeah, yeah, yeah. lanjut lagi, lanjut. Oke, Jadi empat orang yang satu kelompok satu. Lanjut, kita na. Silakan cari pasangannya, O. Siapa lagi? Yang lain, silakan Evi ya, cari pasangannya kartunya. Oh, cari kartu. oh, cari Oke, cari pasangan kartu, di sana. Ini Tajud, Oke, Nenper ini, ini, di sana. Cari teman kelompoknya. Lomponya Ya gitu nah, Itu <tuh> <tuh> <tuh> gini ya jadi di mana juga kita pegang ini juga oke okay. jadi Jika kamu berbeda Bila baca-baca Karena dibandingkanlah kepada kamu Jadi ibu punya LKPD, silahkan dikerjakan beberapa menit